Halo guys selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix ya guys tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia Cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix Bagi sahabat untuk cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix Kita tekan layar hingga sampai beberapa saat ya guys ya 3 detik atau sampai 4 detik guys Kita tekan layar Kemudian di sini Hingga ada tampilan menu Kertas dinding Widget Extend menu Kemudian kita Pergi ke menu Nah, sahabat di sini ada banyak sekali menu ya guys ya. Untuk sembunyikan aplikasi, kita pilih di sini sembunyikan aplikasi ya guys ya. Kita pilih yang ini, guys. Bagi sahabat untuk sembunyikan aplikasinya, di sini ada tombol plus, guys. Kita tekan saja tombol plus ini. Dan di sini ini adalah daftar aplikasi di handphone kamu ya guys ya. Dan kamu tinggal pilih saja aplikasi yang mau disembunyiin, guys. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menyembunyiin satu aplikasi ya, guys ya. Saya di sini ingin menyembunyikan aplikasi kalkulator. Kemudian kita klik centang. Kemudian kita klik kembali ya, guys ya. Bagi sahabat di sini saya sudah menambahkan satu aplikasi yang ingin disembunyikan ya, guys ya, yaitu aplikasi kalkulator. Dan untuk langkah selanjutnya, kamu bisa mengatur sandinya di pengaturan di sini ya, guys ya agar lebih aman lagi guys kamu bisa mengatur sandi atau polanya di sini ya guys ya Oke kita kembali Oke sahabat itu dia cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix tanpa aplikasi tambahan ya guys ya. tentunya Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasikan lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.